Beliau. buat buat home yeah. yeah. Wah, <tuk> ya. Saya sudah. Hoo jadi emang gak Ah uh oh, oh ini no. sayang, dile. Jangan ini Ah oh, no. .right -so